Halo bosku semuanya balik lagi bersama Bang Cokai di channel Tangan Pendosanya guys Seperti biasa seperti hari-hari kemarin seperti hari-hari sebelumnya Kita gaskan-gaskan dulu kan di Sweet Bonanza Candyland Tempatnya ada di Casino Pragmatic Play guys Oh gaskan-gaskan dulu ya bawa modal 1JT jadi apa cok? Gue JP kan buat modal tur live nanti malam Come on, come on, come on Kita gaskan-gaskan dulu Dari 5 bonus ya lima angka lima sisa bonus yuk gas kan gas kan langsung masuk ke mode bar berapa lagi cowok ini sisa yang semalam ya guys tambahin lagi aduh mbak mirna nya agak, agak tua guys kurang ya mbak mirna yang ini guys kok oh, bisa ya kasih yang terbaik malam ini eh malam ini pun siang ini yuk nyampe sugar bom ya astaga dragon ngelek dia ih jangan nggak ya, mau dia nggak mau dia direm guys di, di sugar bomb ya cok ih gak papa apa papa santai masih ada model yang harus dipasang guys pasang-pasang dulu kan apa lagi tunggu-tunggu ya guys sambil sebat-sebat santui lu guys mana rokokku ya sabar sabar kalian juga sambil sebat santuin ya guys sambil nonton bang coknya di channel tangan pendosa gasken kita bantai-bantai, sup, badan, soft handling, cok. mana mancisku Nah. Ayo, ah, come on, come on. Mbak kasih yang terbaik. Halo, sekali. Uh, mantul, sugar bom, koneko. Nyampe, kok, sugar bom. Ih, 5 pun gak apa apa Oke, gas, kan 5, apa papa, es. Ya, Berapa ini, singa? Dua ratus empat puluh riba, ya profit profit profit. Kita lanjut lagi kanjut naikin betnya dulu kan 50 ribu Masuk ke mode barbar -bar dari Bang Cokai. Oh, oh ya buat kalian yang mau mabar-mabar barang tangan pendesa langsung aja link daftar Maxwin 138 ada di kolom komentar ya guys. Karena Bang Cokai kali ini lagi main di Maxin 138. Gaskeun. Kita lanjut lagi kanjut berang-berang bawa tongkat berangkat beli ban pakai tongkat jangan sampai rungkat. Lanjut kasih yang terbaik yo, switch pin kok, lengket switch pin dia. ih, switch pin nyampe kah? lama, dia nggak mau nyampe switch pinnya guys. ah, sugar pun, sugar bom pun nggak mau. ih, 50 lima puluh rey, masang. nggak apa apa yo, adu lagi guys, adu lagi. kena dia switch pin pun langsung profit ini cok. pasti jadi isinya switch pin. hmm. Apaan, guys? Sambil sebat-sebat dulu, Bang Cok, yang main Mbak Mirna ini. Santuy, jangan ngopi-ngopi dulu, kan? Ngopi guys, ngopi barang, Bang Cok. yuk Hmm, mantul, come on, bro! Kasih JPJP, Bang Cok, Kak. Itu loh Mbak Mirna. Adakah Candy Drop? Puh, oh, puh, rem doh. Ih, enggak mau direm, guys. Astaga, Dragon! 5 pun yang connect. empat 4 5 gak ada yang kena, guys. 5. Lima. lima cuman yang konek dia. Ih. Apalah ini? Yok, apa-apa, yok. Gaskan, gaskan. Mode barbar -bar dari Bang Cokai, gaskan. Ih, panas dah badanku. Dibuat Mbak Mirna. Sabar, guys. jangan kipas dulu, Cok. Wih. Oh, come on. <tuh> Mau kah Mbak Mirna? Kasih JP dulu, Bang Cokai. Ah, ada kasih sedikit JP buat Bang Cokai. Sugar bun pun gak apa-apa, guys. Astaga, Dragon gak mau diri di konekin satu lagi, cuk yang konek. Ih, pala kali aku dari malam pun dibantai-bantai, di shoot bun aja gede len, cuk. Oh, oh, bisa, yuk, bisa, yuk, gaskan gaskan, sabar ya guys. Kita masuk mode barbar lagi, cuk, masih cukup, uangku. dari satu jeti masih disedot dah minta ada mekanik dia mbak mirna Yo, mbak mirna yo, mau kah kasih dulu ya sweet spinnya oi buat kalian yang mau nonton live bang cokai langsung aja masuk ke grup komunitas tangan pendosa ya guys karena bang cokai akan info info dulu kan kalau live di grup tangan pendosa kita lanjut lagi kanjut masuk ke game sweet bonanza candy land Astaga dragon gak mau dia cok Ih apa lah ini Satu kali masang lagi cok Sabar guys sabar guys Tegaskan tegaskan. kan 80 perak saldoku Ih Satu jetis kejap guys dihabisin sama mbak Mirna Banyak kali jajan sama mbak Mirna ini co Yo, Mbak Mirna terakhir mau kah Mau kah terakhir Candy drop pun gak apa-apa guys Lima pun ku syukuri dia konek asal dia aneh-aneh ya, cuok. Apapun dia di pisang anggur, pisang anggur. Ih. Nyampe kok. Bobo besar, coy. Bobo besar, coy. Lima pun gak apa-apa, Ih, gaskeun. Come on, bro. gak apa-apa, ya, guys. Masih ada dan aku, enggak. Jangan kok kayak gitu, ya ih menang pun 300 di rebus dibilang enggak ada dan aku cok oh masih kuat aku cok jangan kau usir aku main Candyland ini so gas kan buat kalian yang mau sharing-sharing tip-tip memasang trik-trik memasang langsung aja masuk ke grup komunitas tangan pendosa guys link grupnya ada di kolom komentar beserta dengan link grup daftar Maxwin 138 kita sedang berburu Maxine di suite Bonanza Candyland lanjut lagi kanjut berang-berang bawa tongkat berangkat beli ban pakai tongkat jangan sampai rungkat gas kasih dulu yo ih capek kali aku switch pin ko nyampe lengket dia ih lima yo ih nggak apa yo lima nggak usah kau satu ya oke nggak apa guys masih bisa masang ih menang turnamen di ternyata ini yang mau dikasih mbak Mirna dikasih sedot dulu dia langsung dikasih turnamen di lumayan loh, lumayan guys masih bisa diadu lagi, Cok menang turnamennya dia diadu lagi kok. mana tahun lengket dia bonus gamenya. oh mbak birna ya? maukah? Astaga dragon jangan dia langlang ini, jaringannya Cok. ih, Come on lah. Bubble surprise. Ih, lewat dia bubble surprise-nya guys. 5 lagi pun enggak apa-apa yo. Huh. mau jadi 5 lagi, guys. Jadi burik cok, jaringannya. Ih. Mau JP pun dia jaringan aku cok. Apa-apa yo, santai. Ya. Asal masih stabil mode barbar ini cok. Aku tetap gas, gas, gas. Gaskan, gaskan yo. Adakah Mbak Mirna? Bonus-bonus game switch spin Buble besar pun enggak apa-apa, Mbak Mirna yo. Yang penting bonus game, Cok. Buble besar bisa dia di dalam connect switch spin, guys. Makanya ku minta bubble besar pun enggak apa-apa yo. Lama them. kali putarnya. Switch spin kok Ih, nyampe dia gak oh, mau wow. connect deh guys. Wah, oke. besar nyampe yo. Nyampe kok. Me... Apa aku bilang, Cok? Buble besar dikasih. Koneko dalamnya. Switch spin switchpin Switch spin, dalam bubble surprise yo. 50 apa, Bro? ini, Cok. Lumayan kan? Come on, Bro. Kita masuk ke game Bubble Surprise. Ih, dijogetin pula sama Mbak Mirna. Switch spin, kok. Switch spin. Ih, ngelek, Cok. Switch spin, kah? Alamak, Jang Astaga Dragon. Ih. Dia lagi jaringan ini, Cok, JP-ku. Astaga, dragon, kurang satu itu shoot spinnya, guys. Ih, candy drop, gapapa, guys. So, Maka, JPd candy drop, cok, kita gaskan dulu kan biru, merah, kuning. Biru, yuk yo, biru, yok, gaskan, gaskan. Ih, ini aleka. aku kupilih biru, ya, guys. Kita lanjut lagi, kan? Jod. Masuk ke game, candy drop. Astaga jauh kali plus sepuluhnya guys mau dia plus lima yuk 10 10 tambah sepuluh astaga nggak mau cok nggak apa apa yuk perkalian berapa nih guys kali 33 puluh tiga yuk nggak mau dia lengket sepuluhnya cok ih merah konek ya ih nggak ada ya nggak ada yang konek nya guys aman aman perkaliannya paling besar ini biru cok pegang om, pegang omongan ya 5 kok. 1 dia connect, cok. Apa aku bilang JP-nya di biru, cok? Hmm, 1 JT 700 ribe, langsung profitnya, guys. Saldo ku langsung 22 juta, eh 2 JT 200. Kok oh, gaskan Mbak Mirna, kasih dulu lagi yo. Masih belum puas aku, cok. Menang Candy Drop itu kalau enggak kali 1000 kurang sore kali aku, guys. Kalau udah kali 1000, ih. Langsung wede apa lagi? Gaskan-gaskan, Mbak Mirna. kasih yang terbaik, kas yang terbaik. Maukah langsung connect con di dropnya lagi? Kan mantul kali guys, kalau connect con drop tuh ada JPJP -JP nih. Guys. Sugar bom kok sugar bom pun gak apa-apa. Ih, nyampe ke drop, kurang dua cok ke dropnya. lama, apa-apa ya gaskan gaskan. Udah dikasih modal guys. ih apalagi adu lah. Kalau mau wed kan ya guys. Kalau kan udah JP kayak gini mau wed lah mau diadu lagi benar apa apa guys. Yang penting pede kalian Ikuti ya fling kalian coy. Mencokai lanjut dulu ya adu-adu modal-modal ya. Kita gaskan gaskan lagi di suite Bonanza Candy Land masih bersama Mbak Mirna. Mau kah? Kasih lagi, yuk! Lengket, yuk! Lengket, yuk! besar sarpeh, lagi gak apa-apa. Ih, switch spin, gak <laughs> berharap lebih, ya, gue guys. Berharap itu nanti didorong ke switch spin, gak ada rupanya. Gak apa-apa, guys. Gak apa-apa, pisang pun gak apa-apa, guys. Tetap syukuri, guys. Ya ayalah Mbak Mirna, jangan oh, sundut lagi modalku, Cok. C Ih. Habisan ya, ngopi dulu Bang Cok kayak ngopi. Kalian juga ngopi-ngopi ya guys, barang Maxwin 138 gaskan link daftarnya ada di kolom komentar. Lanjut. Pantul. Hmm. So Pi hitam Cok sing ada lawan. Dimana nih ro rokok GP kan. Kasih yo Mbak Mirna yo. Switch pin go nyampe yo. Ih sugar bomb pun enggak apa-apa. Oops, come on. Mantul, enggak apa-apa sugar bomb ya, Cok. Kasih tuh perkaliannya 10. Kali 2 cuman ih. Enggak apa-apa, yok. Kena dia 5 10 langsung, Cok. Gas kan, kita putar lagi, guys, sugar bomb. Sayang kali perkaliannya cuman 2. Gas kan, yok, Mbak Mirna, yok kasih yang terbaik mbak Mirna sweet spin go. mana sweet spinnya sugar bom lagi kah ih lima kok. whoops come on, gasken main guys lima pun langsung profit ini perkalian yang kali sepuluh oh langsung aja deh dari bang cokay guys terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai habis video dari bang cokay di tangan pendosa Jangan lupa bantu like, like, komen, komen ya guys. Buat kalian yang mau mabar-mabar, langsung aja link daftar Maxine138 ada di kolom komentar. Beserta dengan link grup komunitas tahan penjudai.